Perhatikan persahabat foto kakak Bilar ini sedang fokus dengan laptop yang dihadapnya Masya Allah dan tentunya kakak Bilar ini suatu kebanggaan banget untuk kita semua Alhamdulillah menjadi direktur Langsung mensutradarai Lesti Kejora dalam single terbaru milik tidak Lesti dengan judul Lentera Di postingan ini juga tentunya ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Indosiar Wah Rizky Bilar lagi serius banget nih biasanya yang serius-serius gini hasilnya bakal memuaskan Gak sabar banget Lentera by Lesti Kejora seberfoto dari kakak Rizky Bilar oh, Tentunya sama banget kita semua gak sabar menantikan Mendengarkan suara redak yang sangat begitu indah Menyanyikan single terbaru Lentera yang akan tentunya dibawakan besok malam dalam launching single terbaru sekaligus perdana launching Baby L persahabatnya mudah-mudahan semua acara diberikan kelancaran dan untuk lagu Dedek Lasty bisa trending satu dan tentunya bisa trending booming di aplikasi manapun wow ini kita merasa bahagia banget persahabat ya. di postingan ini juga Tentunya banyak sekali komentar, salah satunya gercep komentar dari Kak Reski Bilar yang mengatakan, "Iya, karena kalau nggak diseriusin itu sakit, min, hiks," katanya tuh. Wow, gercep banget ya seorang Reski Bilar. Ikut berkomentar, ikut mantau postingan dari Indosiar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Iya, rubah alamin. Berikutnya juga persahabat ya, tentunya kita mendapatkan info juga kemarin dari Polisi Leslar Soal tempat acara yang diadakan oleh Indosiar Jadi tentunya kita mendapatkan info fix ada di dua tempat Ini info langsung dari Bupol Mendapat info dari Kak Maila para sahabat, ya Alhamdulillah tentunya Banyak sekali orang-orang yang berkomentar mengenai Tempat acara yang diadakan dari idola kesayangan kita ini tentunya sebagai fans sejati Harus selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Dan tentu untuk BBL perhatikan di kalimat komentar yang diberikan oleh bu Paul Yang bu Paul pahami intinya BBL ada di tempat yang aman Tuh jangan khawatir karena semua sudah dipertimbangkan oleh kru dan tim persahabat ya. Jadi kita harus tetap support saja yang terbaik Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Ke kabar selanjutnya juga perhatikan Ada sebuah ungan spesial yang kita dapatkan Ini momen ketika di acara 7 bulanan Lesti Kejura, persahabat, ya. Ini cute banget ketika Lesti dan Rizky pilar berjualan rujak. Masya Allah Momen ini tentunya tak pernah bosen kita melihatnya Masya Allah tentunya momen spesial membahagiakan keluarga besar Leslar kumpul bersama Mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Untuk berikutnya juga ada kabar terbaru yang kita dapatkan di sore hari ini Bersahabat ya perhatikan yang diunggah oleh akun Family Unskull Leslar 23 Ini mengunggah sebuah postingan Video terbaru suasana dari rumah Leslar saat ini persahabat ya sedang ramai Dan tentunya di disini membuat kita penasaran Apakah ada syuting atau pemotretan persahabat ya Perhatikan peralatan syuting dan pemotretan sudah ada di rumah Leslar Apa mungkin untuk pemotretan BBL ya Aduh makin penasaran Apapun itu mudah-mudahan diberikan Kemudahan kelancaran dan kesuksesan untuk hari ini Perhatikan juga di kalimat Gessen yang dituliskan. Di rumahnya Papa Bilar dan Bunda Lesti hari ini sepertinya ada pemotretan nih. Apakah pemotretan buat BBL? Wow. <tuh> Unggahan ini pun persahabat ya tentunya. Diunggah oleh Eric Latif persahabat ya. Masya Allah mudah-mudahan saja. Ada cirukan vitamin manja. Ada tentunya kabar baik yang kita dapatkan. Kita tunggu saja informasi dan kabar selanjutnya Tetap penting di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya Seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minjaukan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh